Hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai pola pola hai hai hai hai hai hai hai hai di kali ini ya cuy. Dan untuk lahan bermain masih setia menemani lahan tergacor hai hai di hai 2022 ini ya guys ya hai hai hai hai di Elang game tentunya cuy Karena di elang game ini merupakan salah satu situs slot online tergacor Dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi gitu cuy Dan di elang game juga banyak benefit yang kalian dapatkan ya boy Dari mulai transaksi depo dan wd Dijamin cepat padat super duper akurat dan terpercaya ya cuy Jangan ragu lagi ya boy Karena sudah terverifikasi juga gitu kan cuy Elang game itu pokoknya the best lah nomor satu di Indonesia ya guys ya pokoknya buat kalian semua yang belum mempunyai idnya, langsung saja digagas, kenanying kali gocap. itu elang game cuh, nice. pokoknya gasqueen lah cuy untuk link pendaftarannya udah memang teru di tengah channel ya guys ya gasqueen. oke okay, cuh tanpa berlama-lama lagi ya guys ya kita langsung saja game gamenya ya boy. Kita di sini hanya bermodalkan satu ribu perak saja ya boy Ingin meraup keuntungan tentu saja di game shoot Bonanza X kali ini gitu kan cuy Kali aja dikasih yang manis-manis ya boy By the way gue ini main di jam 1 malam ya boy Kali aja dikasih yang manis-manis jam satu malam gitu kan cuy Lebih dari baji gue gitu kan boy Oh iya cuy tapi memang juga tidak lupa mengingatkan kembali ke kalian semua ya boy Main slot ini diusahakan Menggunakan duit bebas gitu cuy. Jangan sampai kalian menggunakan duit beras Apalagi duit orang tua ya boy Gue tidak merekomendasikannya Ke arah situ ya boy Karena game ini juga sangat beresiko Apalagi buat kalian semua yang belum mencapai umur Jangan coba-coba gitu cuy. Pokoknya yang udah pun Selalu safety ya boy Safety pokoknya simak terus polanya Karena di akhir laga ada kejutan Yang spektakuler Pokoknya memang Salam jackpot, salam sensasional ya guys ya. Kuy. Thank you.